halo guys welcome back my youtube channel kembali lagi guys sama aku di sini. jangan lupa yuk dibantu like comment share and subscribe karena semua itu gratis guys kali ini temenin gue lagi yuk untuk bermain get of olympus dan gue lagi isi saldo di panen 138 bawa modal 53.000 mari kita gaskan aja yuk untuk di bet 800 di speed 4 dan lewat di layar 20 guys ya kita kocok-kocok dulu aja atau kita puter-puterin aja dulu di speed otomatis di 20-nya Halo semua, apa kabar? Semoga kalian baik-baik terus ya sayang ya Kalau gue tanya untuk perwedean gimana nih? Pasti jawabnya lagi rungkat terus ya <tawa> Sama sih guys, gue juga suka rungkat kok oh. Gue hari ini aja lagi rungkat sayangku Tapi gue tidak putus semangat ya sayangku ya Gue lanjut terus lanjutkan perjuanganmu ya kan sebagai hiburan aja guys ya Lagi bete gitu kan Lagi nggak ada kerjaan Kerjaan udah kelar ya Ya betting-betting aja guys Makanya gua nggak bawa modal yang besar-besar lima -besar, 50 ribuan aja Ya dan juga santai-santai aja guys Untuk hiburan aja Dan kalian juga ditontonin ini Menjadikan hiburan aja ya Gue sama sekali tidak ada unsur Untuk mengajak kalian bermain Oke okay? Sama sekali tidak ada unsur Untuk mengajak kalian bermain guys Anjir Merah Tolong, skater gratis tuh ya. Kalau kalian punya pola gacor, guys, terus kalian punya request-request game lain, boleh banget ya. Kalian langsung aja kolom komentar yang lagi ada yang saya di bawah ini. Di bawah ini, kalian langsung aja komen-komen, guys, komen-komen, guys. -komen ya kayak kalian punya pola, punya uh, games-game lain gitu yang seru-serunya. Kasih tau ke gue aja, guys, biar nanti bisa gua mainin nanti bisa gue spill juga untuk permainan-permainannya wow. waduh waduh waduh hmm. di 800 udah gue spin cepat ya udah dilewati layar di 20 ya saya, tapi belum keluar apa-apa ya wi mantul anjing mako tak ditambah lagi di tiban si kuning cakep di tiban, kuning sama ijo sayangku mantul Iya, yes, yes, yes, sekarang kita spin cepat aja dan lewati layar Gue langsung naikin, gue baru untuk bednya di bet 2400 Karena dari tadi kayaknya ini kok lemot banget nih, dia nggak naik-naik eh kesel aja gue kesel Langsung aja gue naikin di bed 2400 ya guys Ungu, cakep Kasih hijab Besti. gue Wew, hijau dong ya. Anjay, mantul, mantep betul Kasih ini guys Merah, wow, cakep sayangku biru beduk kasih tembak dong Zeus anjing Zeus anjing wow bener-bener sih kurang ajar nih kurang ajar guys hmm yake, kasih hijau wow jangan dijadiin kayak mata mata pencarian ya gitu ya karena banyak banget yang salah gitu ya kayak nggak duit ah mau cari di sini gitu ya ya gitu juga sih konsepnya guys ya tapi itu tergantung pandangan kalian aja tapi kalau gue itu sama sekali nggak nyari uang di sini ya maksudnya untuk bermain slotnya cari kesenangan aja mencari hiburan ya karena kan setiap kesenangan orang berbeda-beda apalagi hiburan orang berbeda-beda guys jadi ya gue sih bisa kasih saran aja untuk kalian nih para para slotter mania ya. gue puas scatter gratis co, anjing buat scatter gratis ribet dua ribu dan saldo gue bisa 28.000 huh, akhirnya keluar skater gerak bisi yang ditunggu-tunggu ya sayangku ya datang di saat yang tepat banget bener-bener ya di 2400 dia keluar kalau misalkan gue ngebay ini 240.000 wow 28.000 24 hmm, angkat lagi cek anjir ya kalau tadi gue bisa kasih taran ke kalian ya pokoknya jangan coba-coba terus kalau kalian kayak nggak uh, ada gitu ya, jangan dipaksain jangan dipaksain sayang karena karena kalian dipaksakan itu tidak enak guys kecuali dipaksain yang lain enak-enak aja <laughs> kuning bedo ya elah. kalian jangan lupa join sama grup komunitas gue yang ada di kolom komentar ataupun di deskripsi itu nanti ada link kalian tinggal klik Join teman grup komunitas gue, oke? Okay? Jangan sampai salah, guys. Jangan sampai gak join karena nanti kita bisa sharing-sharing di sana ya mengenai seputar-seputar slot ya Hmm. Waduh. Dia aku 77.572, guys. Hello bestie Besti hijau, sayang. Cakep. Kasih kuning. Waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh. waduh, waduh gua kita aja deh, untuk bad nya bet 4800 lalu gua spin aja saya ku dia spin cepat aja saya ku 20 dan double chance nya gua aktifkan saya ku double chance gua aktifin jadinya di 6000 guys oke okay? jadi 6000 ya karena aku berharap mendapat scatter gratisnya siapa tahu muncul saya anjing wah tolong wah benar-benar gua dikasih guys lihat cuma 17.000 aja kenton mantap angkat us anjing iya dulu di bed enam sengaja gue dapat cek gue aktifin supaya lebih mudah dapat ketek gratis ya kok sekarang kayak tahi ini gak keluar mantap hapus lo ya tembak lagi lo 10 wah wow, delapan guys 25 angkat lagi angkat ketek Zeus angkat anjing perkalian tiga belas kesini Wow, wow wow wow ini bener-bener sensasional banget guys. Delapan ratus ribu, sembilan ratus empat puluh lima ribu dan udah gua nggak perlu scatter gratis ya guys ya. Udah dapat tembakan di luar dan pecahnya banyak banget mantul sayang untung aja gue naik ini ya langsung betin bet 4.800. Dab nya gue aktifin mantap yes yes yes jadi naik langsung bombastis udah sudah profit udah untung 990 langsung aja gue ngebayi di sini gue langsung bayi 120.000 di bet 1.800 tegas kanes ya ya bukan kaleng-kaleng nih memang jelasnya memang pemar satu bangsa ya sayangnya tapi tidak untuk ditiru, ya guys. Ya, karena sangat berbahaya, guys. Adegan ini sangat berbahaya, bestie. Cakep, kasih bubuk. Wow, sayangku, tembak dong! Mantap, gelas-gelas kaca ini. Cakep, tembak dong! Kakaknya, us, Ah, engkau kalian tidak, guys? Berkah nih, ya. sayangku, yes, yes, yes, yee wah wow wow wow, wow sayang aduh wah bisa itu mantul mantul mantul mantul cakep sayangku hmm santai cake, waduh mantul, mantul, mantu sayangku, si anak gak anak gak sayangku cintaku padamu Kenton, uh dapat enam ribu anjing, gue yang bayar cuma dapet Ya, Ella tolol, jauh, tapi tapi apa apa karena udah dapat 930.000 ribu. Waktunya gue bersenang-senang, sayangku. Gue pamit undur diri dulu. Jangan lupa dibantu like, di komen, di share, and subscribe, karena semua itu gratis, gratis, gratis, sayang Dan jangan lupa juga join sama grup komunitas Di gratis, paling bawah